Oke, okay, disuruh horny dulu gitu. hmm. Uh <try> <try> <laughs> <try> <try> Eh, kenapa lalu ke sini? Oke, okay, kita mulai dari mana dulu nih? Bawah ni kah? Aduh, bawah dulu. lagu yang sama ya oh iya, kan gua pernah dengar lagu oke okay, untuk pertama-tama oh, luarnya <laughs> teriak-teriak nih bos Mvibing, ini kayaknya gua gak usah di lobby aja kalau <laughs> bisa. Baking seneng dengerin lagi. Yang jadi suaranya tuh. Tidak perlu melakukan itu. Oh, biar keren juga nih. Zaiyak harus diusir. Pun oh, ini dari chapter ini, chapter 10, eh 11, eh sebelas puluh, eh sebelas puluh, eh sebelas puluh, え、yang て。ここまだ尽くしに4 かける。 Ini lagunya kayak lagu apa gitu Berasa Rasa lagu ada tank jauh oh, Wukil ada tank ya, anjir Wah, wah, wah. Ketembak tuh. この <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> lewat, anjir. Wah, dari atas nih. <tuh> oh, tahu ada dari sini nih. Ini dari tadi, gua nggak lihat nih ada kotak di sini. Iya cuy, teringat lagu Transformer gitu. Pokoknya lagu-lagu lagu action action gitu ya. ]いつの日か? Hai bagian ini nrian lyon. acompanmaya lojar Sumatera dulu aktif sekarang oh yeah. iya, udah diaktifkan tadi. <laughs> Oke okay, mari kita lihat uh, ini mana. Jamu tar dulu, ya. wah langsung keluar nih orang. Award Legendary. ini kayaknya ada... ada res sini nih jadi yang ke sini siapa? Cuman? nah bang, anda harus berlawanan dengan monster dulu bang welcome back. Waduh, oh, <coughs> Gua lupa doi Ternyata resan. すぐに終わるにみんな、 最適 Oh, nggak kuat nih, mungkin mati. lagi sini. Anjir, apa itu? kenapa itu cuy, kok laju lari wah samurai baru cuy itu samurai bisa lari cuy anjir samurai yang bisa lari hmm? alkanak, topi o anjir. Yokoshi. Wah, nih? Bang, ngapain ini Bang? Jangan menakuti, aku saya, dong. berhadapan dengan ini bang ya Abang pasti mati oke okay, mantap iya okay. pas 2 ya tapi pas 2 untungnya kagak penuh darah setengah doang oke okay, jadi seperti itu penampakan pertama ini 戦いは終わりましたわ。戻って